semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selota. Oke okay, balik lagi sama gue di sini dan kita bertemu lagi bareng di ya kita permain di Get of Olympus dan seperti biasa kali ini juga akan berbagi info slot gacor hari ini pola soal gacor hari ini atau bocoran soal gacor hari ini yang pastinya dengan bawa modal receh receh aja ya di sini gua bawa modal Rp40.000 dan gue sekarang di get 1000 DC aktif ya. ya semoga hari ini gue dikasih yang mantap-mantap ya dikasih uang jajan sama si UU dan semoga hari ini hari bahagia gue untuk dapetin cuan-cuannya ya dari si UU sekintil ya tipis-tipis aja yang penting gue bisa dapetin profit-profitnya oke okay nggak usah lama-lama ya di sini dia langsung aja nyalon ya tentunya kita masuk ke pola berikutnya ya tentunya buat semuanya juga ya yang ada di sini tetap santai yang yang mau bermain ya nggak usah yang terlalu nafsu dan jangan ber terlalu barbar juga -bar lah ya, pokoknya gak usah panas panang ya Besi ya oke okay. pokoknya kalian semua terus videonya dari awal sampai akhir dan ya. jangan ditiket-tiket biar nggak ketinggalan untuk info-info terbaru dari video di sini dan oh ya yeah, apa kabar kalian semuanya ya teman-teman hari ini semoga sehat selalu lancar jadinya dan lancar segala urusannya amin amin ya Bensi ya oke okay. kita pantau dulu aja di sini semoga putaran kali ini ya membawa kebahagiaan. <giranya> mudah-mudahan di putaran ini gue mendapatkan ya entah itu seperti merah ataupun biru. Eh yang pasti pola kali ini gue simple banget nggak pakai riset dan ya mudah-mudahan bisa dipahami buat kalian ya para mamen mamen gue para keluarga yang lainnya ya. Oke semoga di sini ya gue mendapatkan uh, hasil yang tidak mengecewakan ya. Oke, akhirnya kita mendapatkan frisbunya. Semoga langsung jadi naga ya guys, guys ya para moment -moment Ayo, kek kasih yang mantap lemp, mantap-mantap lempar-lempar maju dulu ini. Langsung ciptretin dulu Uut Kasih cropnya mana nih petir-petirnya? Ayo dong uu, jangan diset, petir ya. Kasih dulu mana nih petir-petirnya? Wah wah wah parah Kayaknya sih gak ada isinya ya di sini ya Ayo Uus lempar petirnya dong Lu ngapain diem-diem dah diem, diem. Uus Wah wow, wah wah wah parah banget nih Anjay nggak mau ngasih dong Ayo Uus kasih jebretnya dulu Oke ini bagus sebenarnya jebret. Oke kali tiga turun Ya pasirnya boleh saya. Aduh mantap sekali kasih lagi dong nunggu Ust, ini bagus banget misalnya kasih Sopi mamak ya Oke okay. nah itu dong dikasih mega ya dikit-dikit ngelakuin jadi dikit, dikit ya pentingnya buat nama-nama saldo begitu juga, juga biar bisa manjang ya Oke okay, kasih lagi Ust Oh ya, buat kalian-kalian uh, nih, ya uh, teman-teman yang baru hadir dia di sini di channel gue ya, Mungkin yang baru nonton video ini juga. Jangan lupa dibantu supportnya channel ini dengan cara di-klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya Agar gue lebih semangat lagi bikin video-video terbaru untuk menghibur kalian semua dan pastinya untuk berbagi info to pola gacor olimis hari ini atau sport hari ini setiap harinya Jadi, buat teman-teman ya yang suka bermain modal gacor aja oke okay, mantep banget ya tidak terlalu tinggi juga sih tapi ya udahlah sama-sama ya oke okay. Semoga aja pola-pola gue uh, yang gue bagikan ini cocok buat teman-teman Dan ya bisa rupa hoki buat kalian ya Oke okay. di sini ya gue bermain di Lollipop 138 Gajah akan permen GACOR Ya buat teman-teman yang mau bergabung Ya di Lollipop 138 langsung merapati channel gue ya Dan untuk link asalnya, nanti gue akan taruh di kolom komentar Biar kalian mudah juga secara daftarnya WESTI Oke okay. Disini gue masih berusaha ya buat uh, cari cuan-cuan tambahan Oke, okay, dikasih lagi Sisinya ya ya Mudah-mudahan gue dikasih kesempatan dapetin maksudnya Hari ini hari Oke okay. Tentunya teman-teman boleh -teman cobain polanya ya Tapi seperti biasa ya sebelumnya teman-teman wajib cari dulu Untuk info jam gacor si kayak ya atau pembelikan si yang lagi gacor ini ya. Oke, okay, kasih short lagi Aduh ini pertandaan apa ya guys? oke kali 15 belas nyatu, lagi cakep, uh, limanya turun ya, gaskan gaskan nih. Ya. Oke, okay, namun ini yang dia tunggu tunggu ya, nanti sini titik titik aja, nggak usah yang terlalu barbar um, -bar juga ya. Oke, namanya buat teman-teman ya semuanya yang mau jadi dilalui di ponsel langsung channel gue ya untuk linknya nanti gue akan taruh di kolom komentar kalian gue bakal sharing-sharing bareng gimana biar bikin ketika selesai itu pengen modal receh-receh aja di sini ya Oke oh, mantap banget Nantinya di sini gue pakai pola yang benar-benar simple ya kalau misalkan memang sekiranya bagus lanjut kalau memang udah Gak ada tanda-tanda gajernya -tanda ya udah nggak usah dipakai ya aduh mantap sekali di sini guys sensasional dan punya untuk info rekomendasi jam gacornya hari ini dari gue dari gue ya teman-teman bisa share langsung di kolom komentar ya biar memudahkan kalian semua untuk dapetin sih luar tuas, biasanya tuas, di halalibat 138 ya oke okay mungkin karena gue udah mulai sabar ya uh, di sini gue udah dapetin profit dari modal PSA aja nih mungkin habis ini uh, gue langsung cabut aja ya gue mau rehat dulu tapi sebelum gue pamit ya gue mau ucap banyak buat semuanya ya semoga video gue ini bisa menghibur teman-teman dan semoga bola gue bisa membawa hoki untuk semuanya oke okay? gue pamit dulu kita ketemu lagi di video gue selanjutnya bye.